serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru ter seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan spesial terbaru seputar idola kesayangan. Kita awali dengan kabar bahagia banget nih untuk kita semua warga korohan. Yang mana alhamdulillah persahabat ya info dari Indosiar sudah muncul Soal acara launching perdana BBL Di postingan ini yang diunggah oleh akun Leslar Unskursi, Tentu kita fokus dengan info yang di bawah nih persahabat ya Ini langsung diinfokan oleh Indosiar Yang mana alhamdulillahnya jam tayang untuk acara perdana BBL launching di Indosiar Sudah ditentukan persahabat ya Alhamdulillah jamnya itu jam 19.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam 7 malam hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 live di Indonesia Wow ini kabar bahagia banget untuk kita semua dicatat Tanggal jamnya para sahabat, ya tanggal 8 tepatnya hari Sabtu Januari 2022 ini jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat Live Persahabat ya, secara langsung disiarkan di Indosiar Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Untuk menyaksikan acara yang paling kita nantikan Paling kita tunggu Persahabat ya Perdana launchingnya BBL di Indosiar Perhatikan juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh akun Leslar Anskarsik ini 18 Januari 2022 pukul 19.00 live di Indosiar siapin tisu siapin bantal buat menghalau jitakan emak suami dan tetangga gara-gara teriakan kalian yang kencang wow tuh, tuh sudah diingetin persahabat karena tentunya siap-siap kita semua akan menyaksikan wajah imut wajah ganteng dari anak pertama Lesti dan Rizky bilal yakni BBL di sini juga tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Dia di West Westur mengatakan Yuk kosongkan jadwal kalian yang mau malmi sama pacarnya Suruh doi ke rumah aja bawain martabak Jadinya bisa sekalian pacaran dan nonton Yang udah terlanjur pergi or ada acara ya Nonton di video.com ya Tuh Iya <tuh> sama-sama kita kompak sama-sama kita solid menunggu Tentunya acara-acara yang diisi oleh ide lagi sayangan kita Apalagi acara ini yang paling kita tunggu banyak persahabat ya Kehadiran sang buah hati dari Lesti dan Rizky Bilar Perdana launching di TV Indonesia Selanjutnya kita lihat juga persahabat sebuah unggah spesial dari Kak Wandahara ini unggah semalam Memposting sebuah postingan foto Kakak Bilar dan tidak ke kejora perhatikan di sebuah kalimat Kerjaan pertama di 2022, Bismillah, hari pertama, hashtag Wandahara Project Wow, persahabat ya, ternyata tentunya tidak langsung kakak bilar ini projeknya ada di kawandahara nih stilis yang luar biasa bersahabat ya bismillah hari pertama katanya tuh berarti masih ada hari-hari berikutnya nih masya Allah mudah-mudahan tetap semangat mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan amin ya robbal alamin berikutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan spesial yang diterapkan masya Allah luar biasa adalah kesayangan kita semangatnya tak pernah padam Walaupun sampai tengah malam masih melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa persahabat ya Yuk kita dukung, kita kompak, kita buktikan hasil kerja keras dari Lesti dan Rizky Bila Ini membuahkan hasil yang baik Ini tentunya tugas kita semua untuk mendukung, mensupport yang terbaik untuk mereka berdua Unggahan ini pun direpos kembali oleh akun Les Larsik juga bersahabat dia perhatikan ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh postingan ini Masya Allah semangat kita akan membalas kerja keras kalian dengan sesuatu yang terbaik Yang biasa kita kasih ke kalian Bismillah, Semangat Bunda, Semangat Bapak Bilar Yuk kita-kita kompak Bismillah semoga lagunya disukai semua kalangan dan bisa booming dan trending Amin Wow, insin luar biasa banyak bersahabat ya. Dan kita lihat nih Inilah momen spesial ketika semalam ya, syuting kerja keras dari seorang Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan semoga nanti video klipnya bisa trending dan booming Lagunya banyak diminati oleh banyak orang dan kita masih menunggu kejutan dan proyek-proyek terbaru dari idola kesayangan kita ini persahabat Ayo ya, selalu mendoakan yang terbaik pokoknya untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan Ada sebuah unggang spesial yang kita dapatkan persahabat, ya Setelah syuting kakak Bilar tentunya balik ke rumah Dia langsung memainkan piano dengan lemah dimulainya ya Wow makin pintar aja nih memainkan piano semangat latihannya persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita di postingan ini tentu baik sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun tercinta dua-dua mengatakan di kolom komentar fresh habis potong rambut Masya Allah ganteng-ganteng terdepan Papa BPL Usaha tidak menghianati hasil semangat terus belajar. Yuk kita semangat terus nih untuk kasih support dukungan kepada idola kita. Dan perhatikan keunggian berikutnya, ada sebuah percakapan tentunya pesan bersambat dari kakak Bilar dan ada yang pertanyaan. Sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh kakak Bilar mengenai postingan kakak Bilar yang bermain piano. Single baru main piano pak 2022 keren tuh Katanya tuh ada masukan ya Dan kakak Bilar menjawab amin ya Allah hehehe kata kakak Bilar Asli pak keren pak Sesuatu yang beda gue tunggu haha katanya tuh Ada jawaban juga dari kakak Bilar Cukup bisa ngiringin istrinya nyanyi He katanya tuh amin Kan di bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya keinginan dari kakak Bilar Untuk mengiringi Istri tercinta bernyanyi lewat piano, mudah-mudahan bisa terwujud ya, masya Allah banget. Dan sebuah kalimat juga nih yang dituliskan, jadi pengen buru-buru nyusul, kapan ada yang bisa jawab, coba tolong, ada yang nemuin nggak, guys? Katanya tuh. Mudah-mudahan saja persahabatnya keinginan dari idala kesangan kita ini bisa terlaksanakan. Amin. Dan kita lihat juga keunggahan IGSnya Kakak Bila, ini cute banget ya Tiga jam yang lalu, bayangkan bersahabatnya jam 3 subuh, jam 3 pagi Kakak Bila memposting sebuah postingan video teaser single terbaru di The Lasting, isti tercintanya Dan di sini sebuah kalimat yang dituliskan, Bismillah Instrumennya aja enak banget, apalagi kalau diisi suara gue Eh maksudnya istri gue katanya tuh <gifat> Masih ternyata ada aja kelakuan yang membuat kita bahagia Masya Allah adalah kesayangan Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kelancaran kemudahan apapun segala urusannya Amin Kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia dan cidukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate dan kekanaan selanjutnya ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.